Nana kira kita nyak mau dapat panganan di mana? Bodoh sekali Ngana, sayang. Hmm. Begini Jo, coba menyanyi dulu satu lagu for kita. Siapa tahu kita berubah pikirannya jadi tembak pangan atau? Menyanyi Jo? Menyanyi bodoh. Nah, kota mana? Yang ku cintai Kita nyanda mau lupa Dari kita masih kecil Sampai kita so besar Jaga pigi di kobong Makan batata rubus Joloding dabu-dabu doh -dabu. do pepilih sekali Cari airnya Nggak dapat minum Air kelapa muda odo pesadap sekali